Wow, ini dari top 5 Malaysia guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Banglo mewah dan besar merupakan idaman semua orang di dunia. Namun okay. setiap kemewahan pasti mempunyai nilainya tersendiri. Hmm. Di sini terdapat 5 banglo termahal di Malaysia untuk dijual. Wow. Jangan lupa guys, subscribe Sekiranya anda meminati konten-konten cara trading di bursa Malaysia dan Forex Boleh subscribe pada channel Jamil Baharung Channel ini banyak memuat naik kejayaan beliau dalam hadiahkan isteri kereta rm ringgit Dan pernah wow. membuat challenge rm ringgit bersama Choki dan Syafat Ingin tahu lebih lanjut, tekan link di bawah Nombor 5, Banglo Bangi Golf Resort Terdapat sebuah banglo mewah oh. yang terletak di puncak tertinggi di Bangi Golf Resort yang mempunyai pemandangan padang golf yang luas dan cantik. Wow. Banglo ini dijual dengan harga 7.9 juta ringgit dan bercirikan gaya Eropa dan turut dengan pelbagai. Kalau kalau kita lihat tadi luarnya aja guys ya, kita lihat seperti ini nih, wow, keren banget asli ini keren banget dan mungkin perlu banyak orang untuk membersihkan ya. Di setiap sudutnya Gaya Eropah dan wow. turut dihiasi dengan pelbagai ukiran-ukiran yang ini Banglo ini juga mempunyai tanahnya sendiri dengan keluasan 10,000 kaki persegi Rumah wow. ini memiliki 8 bilik dan Wih. 9 bilik air dan terdapat juga ruang jacuzzi Mantap Wow Nombor 4 Banglo Kuala Lumpur 8.8 juta Banglo ini terletak di atas bukit Century Park Kuala Lumpur yang hmm. memberikan Pemandangan yang luas ibu kota Dari balcony rumah okay. Ruang tamu rumah ini berada di tingkat bawah Dan memberikan suasana yang luas Disebabkan oh, mempunyai siling mantap. rumah yang tinggi Banglo ini merupakan banglo 4 tingkat yang dilengkapi dengan lift Dan mempunyai keluasan rumah sebanyak 7,900 kaki persegi okay. Tingkat kedua kediaman ini adalah kawasan ruang tamu dan ruang makan Dengan konsep moden yang boleh memuatkan 10 hingga 12 orang pada satu masa Banglo ini mempunyai 7 bilik tidur dan 6 bilik mandi Setiap ruang di kediaman yeah. ini menggunakan konsep urban moden yang mana Konsep tersebut memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang ada tetapi tetap mengekalkan konsep kemewahan bagus, Pada asal, tingkat asal, pertama menempatkan bagus. tempat letak kereta dan kolam renang infinity Dengan pemandangan wooo. luas bandar Kuala Lumpur Banglo ah. ini mempunyai kedudukan yang strategik Iaitu 9km ke KLCC ay, ay, dekat, Dan ini iya. dijual dengan harga 8.8 juta ringgit 8,8 juta guys Keren sih, asli, mewah banget Nomor 3 Banglo Damansara 9 juta Banglo tiga tingkat ini terletak di Country Heights Damansara Dan sesuai untuk keluarga yang besar Kerana banglo ini boleh memuatkan Sepuluh atau lebih ahli keluarga di bawah satu bumbung. Kediaman ini berkeluasan 11,000 kaki persegi Yang mempunyai oh. lebih kurang 10 bilik tidur Dan 9 bilik mandi Serta dua ruang tamu Pada hadapan rumah terdapat ruang simpanan kereta Yang boleh memuatkan 7 kenderaan Dan pada sekitar halaman rumah juga Terdapat taman yang Ada dilengkapi kolam dengan di kolam renang di sini wow. sebuah keluarga dapat menikmati ruang indoor dan outdoor dan terdapat juga taman vertikal yang boleh menempatkan pokok kegemaran anda Apabila memasuki Banglo ini, anda akan terpegun dengan keluasannya disebabkan mempunyai siling yang tinggi. Reka bentuknya oh. yang menggunakan kaca besar menjadikan wow. Banglo ini mesra alam dan penghuni boleh menikmati udara segar dari taman vertikal dalam rumah. Pada tingkat pertama, menempatkan Gila. ruang keluarga yang juga memberikan suasana yang luas dan tenang disebabkan penggunaan oh. banyak tingkap kaca di sepanjang dinding Banglo. Konsep ruang yang luas ini Bahasa bersambung ke dapur utama jadinya. menambahkan lagi ketenangan sewaktu menikmati juada bersebelahan ruang makan terdapat ruang patio outdoor yang luas Petio mereka bentuk eh? tangga yang bertemakan open riser staircase dengan uh -huh. gabungan tingkap kaca yang tinggi menjadikan ruang kediaman kelihatan lebih besar tingkat ketiga pula terdapat ruang hiburan yang dilengkapi dengan televisyen serta set permainan video dan wow. memuatkan satu bilik tidur utama yang mempunyai ruang tamunya sendiri serta Ude. lima bilik tidur yang lain menurut Malaysia Property oh, TV oh, rumah ini di Jual pada harga 9 juta ringgit 9 Nombor juta Langlo Bali 10 juta Kediaman mewah dua tingkat setengah ini bersebelahan padang golf di topi kanan indah Damansara. Banglo ini menggunakan Uloh, konsep bali dengan kebuasan tanah 14,000 ya? kaki persegi. Banglo ini dilengkapi dengan tujuh bilik tidur, okay. bilik gym, bilik bayangan, dan ada kolam renang. Juga. Lokasi kolam renang di tengah-tengah banglo Mantap dan ruang tangan bersebelahannya guys. dapat memberikan suasana yang mendamaikan. Setiap okay. ruang di dalam kediaman ini dipenuhi dengan lantai dari kayu padu seperti kayu berlian. 3 bilik tidur tambahan baru ini. Guys, ini sangat keren banget, authentic Bangkok gitu. yang luas. Koridor yang terdapat di tingkat 2 yang berbumbung gitu. gym dan dua bilik tetamu. Terdapat juga ruang hiburan keluarga di basement bersebelahan kolam renang. Menurut Malaysia Property TV. Oh, ini rusak, dijual dengan guys. harga 10 juta ringgit. Nomor 1, okay. Banglo Country Height Damansara <gasps> 19. 19 juta. Banglo terhal ini mempunyai keluasan sebanyak ribu kaki persegi. Wow, luas banget. Country Height Damansara. Ruang masuk Banglo ini menuju ke ruang tamu formal yang memberikan suasana yang luas dengan kehijauan alam dengan konsep rumah yang berkaca. Apa yang menarik Banglo ini memiliki sistem automation Yang dapat oh. mengawal segala sistem di rumah Seperti lampu dan kedudukan langsir Seterusnya okay. jalan menuju ke ruang tamu Menggunakan lantai berkaca Yang mempunyai kolam oh, ikan koi di bawah yang ini boleh, guys, Ruang tamunya bersebelahan Kolam renang dan mempunyai balkoni yang luas Dengan pemandangan pokok-pokok yang yeah, tanah Tengah man. di rumah ini dipenuhi Rekaan moden oh. lampu LED dan Macam masuk kat mana kan Ruang snooker yang luas dan juga chim waduh oh, keren itu, banget guys itu tiga ruang teater dan bilik tidur mewah yang sama bila bilik airnya sendiri Bilik tidur utama Banglo ini Menggunakan katil yang boleh berpusing 360 darjah Mengikut kesukaan anda Bilik air utama pula mempunyai Teknologi yang dapat membuatkan cermin Menjadi kabus untuk memberi privasi Kepada pemiliknya Itu sahaja video Keren pada hari banget. ini Banglo di atas Jom komen Banglo manakah yang hmm. anda minat Dan berikan sebab-sebabnya Komen terbaik akan Aymin pilih sebagai Pemenang giveaway RM50 Wow mantap Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi guys ya ya Allah banglo termahal di Malaysia dan sampai harganya itu 19 juta ringgit itu berapa m ya guys ya, aduh ya Allah dan itu tadi kayak hmm. dan yang paling istilahnya mewah banget adalah yang pertama itu 19 juta dan di situ ada ketertarikan sangat-sangat besar saya di situ karena Tempat tidur yang bisa berputar, terus lantainya juga keren banget, dan ada kolam balkoni dan lain sebagainya yang viewnya alam seperti itu. Tapi yang yang tadi juga, guys, yang istilahnya 9 km aja ke KL itu juga strategis seperti itu, guys. Dan ya harus nabung berapa tahun kayak gitu, guys ya. Kalau bukan Sultan ini nggak bisa beli kayaknya. Ya gimana menurut teman-teman sekalian silahkan komen di bawah ya Bang lo yang mana yang teman-teman menjadi impian Ataupun yang diinginkan oleh teman-teman sekalian Silahkan komen ya Nah di sini kita akan uh, membaca komentar-komentar ya kan guys Siapa yang baca komen ini semoga koran dimurahkan rezeki Amin Kalau tak pernah duduk banglo dan mention uh, Besar-besar mesti rasa nak memiliki rumah macam ini Tapi malangnya rumah macam ini tak sesuai jadi kediaman harian Hmm, banyak orang yang ada di rumah macam ni akan jual dan cari rumah yang sedang-sedang je Jadi rumah hujung minggu untuk santai-santai, buat majlis, lepak-lepak dengan kawan dan keluarga bolehlah. Ah Nak maintain susah walau banyak main. Iyalah jadi macam nak benarkan, nak betulkan pipa air ataupun apa-apa pun kan susah sebab memang besarlah Mesti banglo yang pertama betul. Insyaallah usaha doa sedekah insyaallah pasti boleh miliki. Amin. Tiada yang mustahil untuk dapat. Iyalah. Memang tak ada yang mustahil. Tapi akan. Ah macam tu lah kita tu ha, sesuai daripada apa nama tu kedudukan kita lah macam tu kan. Ah usaha kita macam tu. Ah, Kalau Allah mengizinkan ah, Siapa tahu ada orang Malaysia call saya ah, Cak Mujib ni ada rumah ah, buat acak ah, Macam tu ada juga ya. <laughs> Semua kena dengan usaha Memudahkan kita akan memiliki Salah satu daripada lima rumah ni Amin Semoga saya juga boleh lah ah, Membangun rumah yang semewah itu tadi ya. Nomor lima tu ah, Harap tercapai impian nak memiliki Banglo sendiri amin okay. hmm, Bagi saya asalkan ada rumah Untuk berteduh dan bersyukur sangat-sangat Betul lah kan. Dalam kehidupan kita tu, apapun yang kita dah miliki, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan banyak menghayal, kan? Ah, jangan banyak bermimpi. Ah, bermimpi tu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Usaha, usaha, usaha. Kalau mimpi, berarti kan tidur je kerja dia Oke okay guys terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata saya mohon maaf ya teman-teman sekalian Silahkan komen ya bang lo yang mana yang kalian inginkan Terus berdoa kepada Allah setelah itu diiringi dengan usaha Semoga teman-teman semua apa yang dicita-citakan tercapai ya. Semoga usahanya lancar Semoga apa yang diinginkan tercapai Dan yang terpenting adalah semoga teman-teman semua itu sehat selalu Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat ya Siapa yang ingin bangun rumah seperti ini di akhirat ah pasti semua ingin ketika kita masuk surga kita mempunyai ya kan rumah semewah ini maka daripada itu banyak-banyaklah istilahnya berbuat kebaikan dan juga kebajikan Oke itu saja video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya saya Pemain untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh